...atau sangat pengis dalam snack disebut dengan ikan gabus, karena ternyata punya banyak sekali jenisnya guys. Bahkan akhir-akhir ini sangat banyak yang memburu ikan ini untuk dijadikan sebagai ikan peliharaan. Selain itu juga, sudah banyak komunitas-komunitas yang lahir di tengah-tengah waraknya -tengah ikan cana ini. Berbicara tentang harganya, ikan cana pun sangat bervariatif. Lantas apa saja nih jenis-jenis ikan cana yang punya harga fantastis? Namun sebelum itu ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar setiap Mimin ada video baru kalian langsung Yang pertama ada Chana Marulyodes Chana Marulyodes atau Chana Maru adalah spesies ikan jenis snakehead yang memiliki corak yang begitu indah guys Warna tubuh pada ikan ini adalah oranye kekuningan pada bagian bawahnya. Dan untuk soal ukuran dan panjang tubuh, ikan ini dapat mencapai panjang maksimal hingga 65 cm. Ikan cana maruliodes ini berasal dari Thailand Selatan, Malaysia dan Indonesia. Kalau di Indonesia, jenis ikan ini banyak sekali ditemui di Pulau Kalimantan Barat. Dan untuk karakteristiknya, ikan ini cenderung diam di permukaan air. Jadi kalau Anda gak sengaja nih permukaannya di sungai bisa terlihat jelas. Canamaru ini akan tampak berada di permukaan air dan ketika dipelihara di akuarium pun ikan ini akan sering-sering berada di permukaan air, guys. Kalau ngomongin harganya, yang ini masih terjangkau, guys. Untuk yang ukuran kecil rata-rata 100-200 ribu rupiah dan yang besar sekitar 400-800 ribu rupiah. Canamaru ini sangat cocok nih untuk pemula, termasuk mimin, guys. Selain meru maru Yodesi yellow ada juga cana maru red dari Kalimantan Tengah. Cana ini harga anakan kisaran 300.000 sampai 800.000, dan jika sudah besar, harga tergantung kualitas. Mulai dari 1 juta sampai 20 juta, perbedaan cana maru yellow dan maru red hanya dibentuk motif dan warna ikannya saja. Ukuran paling besar bisa mencapai 80 cm. di urutan kedua ada Chana barca. Dari namanya seperti klub sepak bola ya. Tapi ini adalah nama sebuah ikan jenis snakehead ya guys. Jadi the barca snakehead atau Chana barca adalah spesies yang langka. Ikan ini adalah snakehead yang lumayan besar dan panjang Dimana tubuhnya bisa mencapai total 105 cm. Dan faktanya nih, ikan ini diklaim merupakan spesies yang sudah terancam punah. Perlu kalian ketahui bahwa Chana barca ini dicap sebagai ikannya para sultan Day. Sebut saja seperti artis yang ternama di Indonesia ada Irfan Hakim yang hobinya ngeleksi berbagai ikan langka. Mereka gak segan ya untuk membelinya dengan harga yang fantastis. Karena tingkat kelangkaannya justru menjadikan ikan ini punya harga yang begitu fantastis. Yaitu antara 25 sampai 50 juta rupiah. Wow, pokoknya untuk Anda yang punya ikan jenis ini, Anda termasuk sultan. tiga ada cana mikropeltes Yang satu ini pasti kalian sudah sangat familiar ya Karena ikan jenis ini disebut juga dengan ikan toman Ikan ini termasuk jenis snakehead yang ukurannya jumbo Karena bisa mencapai panjang sampai 1 meter Ikan toman sendiri tersebar di beberapa wilayah Seperti Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, India dan Indonesia bagian Barat Khususnya ini biasanya ada di daerah Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau sekitarnya. Tomat ini tergolong kepada ikan buas, yakni predator yang memangsa aneka jenis ikan lainnya, guys. Juga hewan-hewan lain seperti serangga ataupun katak. Untuk ikan tomat dewasa berwarna hitam kebiruan dengan putih atau keputihan, sedangkan anak-anakannya biasanya berwarna kemerahan. Dan uniknya nih, ikan ini memiliki kebiasaan mengasuh anak-anaknya, guys. Jadi ikan toman seringkali didapati berenang di sekitar kelompok anak-anak toman yang masih kecil-kecil. Bahkan induk toman ini juga tidak segan-segan menyerang jika ada orang yang berenang terlalu dekat. Ikan ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk konsumsi guys. Walaupun ada beberapa orang yang suka untuk memeliharanya dalam ukuran yang kecil. Dan bicara harganya, ikan toman ini harganya mulai dari rp ribu rupiah untuk ukuran 40 cm. Selamat punya peliharaan yang punya nilai istimewanya tinggi banget Insyaallah lihat, lihat deh apa yang berbeda Insyaallah di ekor teman itu ada nafasnya naf uh, Allah dan aku tuh baru tahu. terus kita kemarin tiga hari yang lalu padahal itu udah lama banget sama kami Insyaallah kuasamu ya Allah Chana Auranti Ini dia guys, si Cicana yang menurut Mimin paling cantik Canna Auranti merupakan ikan gabus Yang lumayan populer di kalangan pecinta ikan Predator, sama seperti Chana Barca Ikan yang satu ini punya nama latin Yang sangat cantik juga Yaitu Chana Auranti maculata. Ini jenis endemik sungai dari Brahma Putra di India Bagi pemula tentunya agak sulit ya Untuk membedakan ikan ini dengan Chana Barca Karena memang bentuknya yang lumayan mirip guys Ikan ini punya tubuh berwarna coklat yang bercampur dengan garis-garis oranye vertikal, di mana bentuk kepalanya pun sedikit lebih kecil, sehingga siripnya yang membentang sepanjang badannya tanpa terlihat besar. Kalau kita berbicara soal harganya, untuk ukuran 16 hingga 20 cm sekitar 700 ribu rupiah, dan untuk ukuran 30 hingga 40 cm sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Di nomor 5, ditempati oleh Chan Argus. Chana Argus adalah salah satu jenis ikan snakehead yang cukup fenomenal Ikan ini berasal dari sungai kuning dan sungai yang di Tiongkok, berbagai sungai di Semenanjung Korea, dan di beberapa wilayah Rusia Dalam bahasa Inggris, ikan ini disebut dengan Northam snakehead, ya meski orang Indonesia lebih akrab dengan sapaan Chana Argus Warna tubuhnya bertotol-totol, membuat ikan ini nampak cukup unik sekaligus garang, sehingga menjadikannya daya tarik tersendiri guys By the way, ikan ini termasuk snackhead yang bertubuh lumayan besar ya, karena bentuk fisik dari ikan Channa Argus hampir sama seperti ikan gabus pada umumnya. Namun, corak warnanya yang membuatnya unik sekaligus garam. Nah, kalau untuk harganya, ikan Channa Argus ini lumayan mahal, yaitu tujuh ratus untuk ukuran 20 cm, dan satu juta lima untuk ukuran 25 puluh hingga tiga cm, sementara untuk ukuran 60 cm. Yang keenam ada cana maru green dari Kalimantan Utara Ikan ini berwarna hijau kekuningan Uniknya, ikan ini selain bermotif bunga-bunga putih Tapi juga ada mutiara-mutiaranya Untuk ukuran ikan ini sama dengan ikan maru lainnya Harganya pun sama untuk anakan mulai 200.000 ribu sampai 800.000. Untuk ikan yang besar kisaran harga 1 juta sampai 20 juta Nah, itu dia tadi lima jenis ikan cana yang punya harga fantastis guys Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau memelihara ikan sana ya guys. Dan kami juga ucapkan terima kasih sudah menonton channel kami. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga.